Kalau kita masih ingat, dalam kuliah yang lepas kita telah meneliti tentang atmosfera dan sebahagiannya daripada atmosfera itu ialah stratosfera stratosfera merupakan lapisan atmosfera dari bawah kedua bawah sekali troposfera kemudian di atas troposfera itu stratosfera stratosfera sangat penting sebab Menahan ataupun menyerap bahangan lampau ungu A, B dan C Yang dianggap berbahaya kepada hidupan Bukan saja manusia tetapi juga haiwan dan juga uh, tumbuhan Tapi nasib baik kita ada stratosfera dan di stratosfera ada ozon Ozon itu menyerap uh, hampir semua daripada bahangan BC. Tapi kenapa kita perlu belajar tentang stratosfera kalau dia sudah menjalankan fungsi untuk melindungi kita? Sebab malangnya manusia daripada aktiviti manusia telah menghasilkan bahan-bahan uh, yang masuk dalam stratosfera dan bahan-bahan ini khususnya klorin uh, telah memusnahkan uh, gas ozon ini. Dan apabila gas ozon dimusnahkan katakan tak ada, maka terdapat lubang ozon dan lubang ozon ini akan membenarkan ha, lampau ungu ABC masuk. Bila lampau ungu masuk sampai ke permukaan bumi, kita akan dapat kesan dia. Ha? Sebab itu, uh, manusia yang terdedah lebih kepada sinaran, yang berlebihan yang ada UVABC akan mengidap kanser kulit, Uh, keteran mata dan macam-macam penyakit kalau kita ha, uh, terlampau terdedah ha, kepada uh, sinaran yang berbahaya Okey, apa itu lampau ungu sebenarnya terdiri daripada salah sebahagian daripada gelombang yang dipancar keluar oleh matahari ha, uh, dalam spektrum elektromagnet yang saya tunjukkan tempoh hari dan dia merupakan gelombang pendek, semakin pendek semakin bahaya Uh, walaupun tidak sependek seperti Gema, pancaran Gema dan pancaran X yang sungguh membahaya uh, oh, namun demikian, ABC itu juga berbahaya uh, kepada hidupan, dan dari segi panjangnya, A adalah panjang sekali, C adalah pendek sekali, seperti mana yang ditayangkan di sini so, oleh sebab itu kita boleh kata yang mana paling berbahaya A, B, atau C C, ya semakin pendek semakin berbahaya jadi C itu adalah paling berbahaya untuk hidupan so itu tiga jenis ultraviolet yang ditapis ataupun diserap dalam stratosfera. Uh, namun demikian uh, tadi saya sudah sebutkan kalau kita terdedah banyak kepada sinaran kita boleh dapat sunburn atau bakar matahari Kita boleh dapat pengsan matahari, sunstroke uh, Cancer kulit, penyakit mata dan lain-lain Nanti saya akan uh, beri sedikit fokus ha. Stratusfera adalah lapisan kedua dari bawah Daripada empat lapisan atmosfera Dan menjalankan fungsi untuk menapis ha, uh, UV Ataupun lampau ungu Dan itu ciri-ciri kita telah perhatikan Uh, dalam kuliah yang lepas, cuma imbas kembali ciri-ciri dia. Sekarang kita beri fokus kepada ozon dan bahangan lampau ungu. So, sinopsis dalam kuliah itu saya akan memberi sedikit pengenalan latar belakang uh, sejarah kepada uh, perkara ozon ini. Apakah itu ozon? Apakah faktor-faktor yang menentukan taburan ozon di dunia? Uh, apakah bahangan UV itu kenapa dia begitu penting dan bagaimana ozon mempengaruhi UV dan juga pada hujung kuliah bagaimana kita boleh uh, mengadakan langkah-langkah untuk memperlindungi lapisan ozon ini uh, supaya dia tidak musnah sebenarnya uh, Bekara ini telah lama diketahui oleh ahli saintis dalam tahun 74. Nah, dua ahli saintis ini, Roland dengan Molina, telah mendapat tahu bahawa manusia melalui aktiviti-aktivitinya telah menghasilkan CFC. CFC itu, Chloro dan dalam situ ada klorin, fluorin dan karbon, tiga. Dari segi tiga jenis ini compound. Yang paling berbahaya itu ialah klorin. Sebab klorin, bila dibebaskan daripada CFC, dia boleh uh, makan ozon ataupun memusnahkan ozon. Uh, dengan cara yang saya akan jelaskan uh, nanti. ya um, Kenapa manusia menghasilkan begitu banyak klorin sedang masuk dalam uh, suatu sfera untuk memusnahkan? Sebab apa? Sebab industri... Klorin itu didapati, atau CFC didapati dalam banyak bahan-bahan yang manusia gunakan. Misalnya, kita guna CFC dalam uh, semburan aerosol. Okay. Uh, bila kita pakai minyak wangi, spray, kita guna dia. Uh, minyak nyamuk, serangga, spray, uh, guna dia. Aircon pun ada guna, aircon di rumah, aircon dalam kereta. Uh, kita juga uh, pelarut dalam cat, uh, Pelarut dalam industri elektronik dan juga buoy atau busa juga kita gunakan dia. Tilam yang kita tidur di atas tu ada setengahnya uh, juga dihasil mengandungi CFC. <coughs> Oleh sebab itu banyak perkara ataupun komoditi kita gunakan menghasilkan CFC. Jadi banyak CFC itu masuk dalam udara dan juga bila masuk dalam udara masuk dalam stratosfera dan boleh menjalankan. Perkara-perkara buruk untuk memusnahkan ozon. Apakah itu ozon? <tuh> Tadi, uh, kita boleh lihat dalam yang ni persamaan, ozon itu, O2, bila kena, uh, O2 itu bukan ozon, itu oksigen, dalam atmosfera ada oksigen, so dalam suatu sfera pun ada oksigen, so bila O2 ini oksigen, Uh, kena kepada UVC, nah, hv itu UVC, uh, dia akan pecah pada dua. UVC itu kena pada oksigen memecahkan O 2 itu kepada dua O, diasingkan, diasingkan. Lepas itu salah satu O itu akan, you know, bergerak gerak Lepas itu bertembung dengan satu lagi O 2 dia akan bercantum, kemudian menghasilkan ozon. Jadi ozon dalam suatu sfera sebenarnya juga dihasilkan akibat daripada diserap uh, oleh apa ni UVC. Jadi sebahagian UVC telah diserap dalam pembentukan ozon Betul kan. Ha. Kemudian uh, O 3 ini juga bila bertemu dengan satu lagi O dia dipecahkan kepada dua oksigen. Jadi dalam dunia semula jadi kalau manusia tak kacau ozon dibentuk satu ozon dibentuk Kemudian satu ozon dipecahkan, dia akan diseimbangkan, dia tak akan tambah, tak akan kurang. Sebab apabila ozon itu dibentuk, ozon yang tembung dengan O juga dipecahkan menjadi dua oksigen balik kepada. Jadi, oleh sebab itu, dia ada satu keseimbangan, tak tambah, tak kurang ha? secara purata. Tapi, ha? manusia itu ha, mengacau dia. Okay? Dan juga ozon O3 juga boleh menyerap UVB dan UVA. Nah, tengok di bawah bawah sekali persamaan itu apabila O3 ini uh, ozon uh, kena kepada UV yang lebih panjang UVB 320 nanometer itu UVB ha, dia akan uh, serap UVB lepas itu pecah kepada satu oksigen dan satu O ha. jadi UVC di atas diserap oleh oksigen UVB diserap oleh ozon jadi Ha, dalam suatu sfera itu, kedua-dua oksigen dan ozon menjalankan tugasnya. Okay. Uh, itu ialah dia punya uh, formula O3. Dan ozon dibentuk apabila oksigen biasa menyerap ha, uh, UV. Ozon sangat reaktif dan boleh menyerap UV. Jadi dalam dunia semula jadi semua itu akan diseimbangkan tak ada masalah. Okay, uh, itu ialah ciri-ciri UVA. Uh, panjangnya 0.32 hampir 0.4 mikron, merupakan UV yang paling panjang, uh, kurang tenaga berbanding jika berbanding dengan UVC. Uh, banyak terdapat dalam atmosfera dan stratosfera. UVB pula panjangnya 0.29 sampai 0.32. Uh, merupakan sedahana panjang dan berbahaya kepada banyak hidupan dan UVC adalah paling pendek dan paling berbahaya. Okay, secara umum kita lihat bagaimana UV itu dibentuk. Nah, di bahagian ini uh, UV ultraviolet itu kena kepada ultraviolet kena kepada uh, CFC, kemudian CFC itu klorin itu dipecahkan, okay? keluar daripada ini CFC, klorin dikeluarkan, kemudian klorin itu bila bertembung dengan ozon yang biru tiga tiga O itu ozon, dia akan pecahkan. Huh? So ozon, ozon boleh menyer, uh, dipecahkan oleh uh, klorin. So bila ozon itu telah dipecahkan oleh klorin dia tidak dapat menyerap UV Betul kan? Tak ada mah So bila ada ozon baru ozon boleh menyerap UV ha. So dalam keadaan begini ha, Ozon o, uh, Oksigen Bila bertembung dengan UVC Menghasilkan ozon ha. Tengok ini cara dia ozon dihasilkan Tetapi ozon dimusnahkan oleh CFC Dan pemusnahan itu sangat teruk, ha? sebab apa? Sebab uh, kita menggunakan CFC itu begitu banyak sampai ha? Uh, masuk dalam atmosfera dan ozon itu uh, dipecahkan oleh CFC. Dan dalam tahun 94 di musim bunga di Antartika dikesan di satu lubang besar. Saudara di dalam uh, yang ungu itu langsung tidak ada ozon. Kalau langsung tak ada ozon, cahaya matahari masuk itu akan tiba ke permukaan, bila tiba permukaan dia akan boleh mem memberi kesan kepada hidupan, memberi kesan kepada manusia, kepada haiwan dan juga kepada tumbuhan membawa kesan buruk itu ialah salah satu mangsa kanser kulit memang orang putih mempunyai kulit cahaya kulit, cahaya pula, kulit cerah Uh, mudah, ha? lebih mudah mengidap penyakit kanser kulit daripada orang yang gelap uh, kulit dia sebab itu, uh, banyak kes-kes, lebih berjuta-juta kes kanser kulit di dunia itu terdiri daripada orang putih sebab satu, mereka uh, lebih mudah mengidap penyakit nombor dua, mereka suka menjemur matahari betul kan? Uh, dia sangat suka matahari tidak seperti orang Malaysia orang Malaysia matahari terbit payung sudah naik betul kan ha? Ha. tapi orang putih memang sangat suka ha? dan sebab itu dia mengidap penyakit dan nombor, nombor, nombor tiga ialah uh, mereka sangat suka bersukan laut ha? main jet ski, surfing semua berenang semua itu akan membawa ha? Uh, penyakit jika ada ultraviolet masuk <coughs> burau bay di Langkawi kan Mungkin kalau ada masa, kita akan rancang pergi langkawi juga. Ha. Jika ada masa dalam kuliah itu, ha. itu waktu uh, senja atau fajar, so, matahari tidak terukkan. Tetapi ini waktu tengah hari akan membawa maut ha, kepada banyak haiwan dan juga uh, kepada manusia. Khususnya apabila berlaku tumpuk-tumpuk matahari, itu maksimum. Aktiviti matahari maksimum Begitu juga ultraviolet maksimum dikeluarkan dan jika lapisan ozon kita dimusnahkan semua ha, daripada uh, ultraviolet itu akan masuk membahaya. Uh, ini ialah Rio. Saya pun tak pernah pergi. Ya. Mungkin pada satu hari nanti saya akan pergi sana. Rio di Brazil. Uh, Ni World Cup tahun ini ya di Brazil. Okay. Uh, jangan pergi tahun ini sebab mungkin sangat mahal lah, semua petunjuk. Uh, Apakah perkara yang sangat Nyata dalam gambar ini ha? So, Dia punya Pantai sungguh cantik so, Berpuluh-puluh kilometer panjang ha? Langsung tidak ada pokok Dalam pantai itu Kan ha? Sebab memang dia tak mau Tanam pokok sebab ramai orang pergi sana Jemur badan saja ha? Tak ada pokok Tak ada apa pun ha? Ha, Pergi sana tunjuk Hah, ha? laki pun suka tunjuk badan perempuan pun suka tunjuk badan ha? tetapi sedang kita ha? berenang, menjemur tetapi ada masalah, masalah buruk kesan dia, jika ozon itu put, musnah ultraviolet ABC akan masuk dan kalau kita 2-3 jam macam begitu sahaja dan tidak ada perlindungan ada apa tu? kita perlindungan Uh, menggunakan uh, itu uh, lotion sun, ha? Uh, itu anti sunburn mil lotion kita akan ada masalah. So, bakar matahari, stroke, kanser macam-macam akan berlaku ha, kepada kita. So, tengoklah ini. dia orang memang sangat suka bersukan, menjemur, ha? so <coughs> snorkeling ha, pun. Ha? Uh, saya pun pernah pergi snorkeling di kat Laut tetapi bila kita seronok kita tengok wah banyak ikan banyak korer macam-macam tapi kita lupa belakang kita sedang dibakar lepas 2-3 jam saja malam-malam sangat sakit tak boleh tidur macam itu kena tidur macam itu bahaya saya tidak pakai apa pun tapi sebenarnya kena melindungi diri dengan ini so ada suit. kena ada buaya pun suka jemur badan tapi buaya punya kulit tebal no problem ha? berbanding dengan kita tengok ini pun suka jemur badan kat tepi jalan kat Langkawi saya tangkap gambar ini. kalau kita pergi Langkawi tu tepi jalan setiap hari ada banyak ekor dia kena sebab kadang-kadang dilanggar ha? oleh kereta ha, itulah cara-cara untuk melindungi diri daripada Yui uh, kawan-kawan kita Uh, pakai topi ke apa ha? baju yang berlingkam panjang macam-macam lah uh, di Malaysia orang Malaysia sangat pandai lah melindungi diri yang naik, naik motor semua itu dia ada tutup lah semua tangan dan sebagainya ok UE um, itu menjadi satu isu yang besar yang sangat penting di merata tempat di dunia kecuali di Malaysia kita tidak perkara itu tidak begitu besar eh uh, sehingga uh, banyak negara setiap hari itu dia ada masukkan dalam dia punya akhbar, tempatan ataupun uh, dalam TV dan sebagainya tentang indeks UI. Indeks UI itu ialah satu indeks yang dikeluarkan oleh uh, Jabatan Alam Sekitar uh, di US untuk memberi amaran kepada orang. Dia ada indeks kosong sampai lima belas. Lima belas itu tinggi sekali. Kosong memang tak ada. Okey. So. Dalam situ dia ada beri pan, uh, panduan. Jika uh, UV index katakan uh, 15 maksimum, katakan kulit orang yang kulit cerah itu dia hanya boleh masuk dalam matahari uh, kurang dari 4 minit. Lepas 4 minit kulit dia akan terbakar. Itu maksudnya dia. Okay? Kalau kita punya kulit adalah gelap, kita boleh tahan 20 minit. Kalau kita sederhana, mungkin 10 minit. Jadi itu beri panduan kepada orang ramai supaya jangan terlampau terdedah ha, kepada sinaran matahari. Ha, cuma saya nak uji adakah kita faham atau tidak ha, tentang ini. Ha, ini ha, sa, sa, sa, semua tahu kan? Ini Sami Welo, bekas MIC ketua MIC. Ha, dia suka tunjuk badan juga, ha, sebab orang kuat. Okay, soalan dia. Jika indeks UI adalah 2 pada hari ini. Swami William mau pergi tunjuk badan kat, kat pantai Patuh Feringgi uh, Berapa lama dia boleh tahan? Dua ha? Minimum dua Dia kulit kulit dia gelap Dia boleh tahan dua jam Lepas dua jam kena keluar ha. Dia boleh tahan sampai dua jam Okey, tu kan uh, Ini semua orang kenal juga Britney Spears ha? Kalau Britney Spears nak tunjuk badan macam mana? Soalan lain pula. Sekarang Uwi Uwi adalah indeks sembilan. Indeks dia sembilan. Tengah-tengah kan? Nah. Jadi kita kena buat sedikit kiraan. So kita kena lihat di tengah sana kan? Dia sebab Britney itu dia kulit cerah. Uh, di antara 8 dengan 10 itu, uh, 6.75 minit dia boleh tahan. Lepas tu kena keluar. Okey? Daripada pancaran. Perhatikanlah, ini akan keluar dalam ujian <laughs> okay, Ini adalah gambar menunjukkan uh, Lubang ozon Apa itu lubang ozon? Lubang ozon ialah tempat uh, di atas Dalam stratosfera yang tidak ada ozon lagi Sebab itu dia panggil lubang Kalau ada ozon, dia bukan lubang Sebab tempat itu, yang dalam lubang itu Ozon dia kosong Kalau ozon kosong, semua UV ABC Cua akan masuk So kita harus elakkan tempat-tempat yang ada lubang ozon dan ini berlaku di Antartika. Antartika ialah tempat yang jarang ada pendudukan sebab sangat sejuk huh? Tetapi kenapa pula CFC itu begitu banyak dalam atmosfera sehingga terbentuk lubang besar begini? Kita tahu manusia guna banyak CFC masuk dalam atmosfera, stratosfera, pas tu membocorkan Menjadikan satu lubang. Tapi banyak manusia itu di Amerika, di Eropah, di Asia, Australia, di Antartika sangat kurang orang. Eskimo saja kan. Kenapa lubang itu berlaku di Antartika? CFC itu macam mana boleh Eskimo guna CFC begitu banyak? Tak mungkin kan. Ini adalah sebabkan yang CFC itu bila masuk dalam udara Angin dunia itu sedunia akan membawa, membawa semua CFC itu melonggok-melonggok di Antartika di Kutub Selatan dan juga di Kutub Utara. Disebabkan oleh angin dunia. Ha? Angin sedunia, dia meniupkan bahan-bahan itu. So kita lihat, uh, lubang itu berlaku pada bulan September saja. Kenapa hanya berlaku pada bulan September dan bukan bulan-bulan lain di Antartika. Sebab bulan September ialah bulan bunga, musim bunga. Musim bunga bermaksud dia baru lepas musim dingin, musim dingin tak ada matahari, gelap. Bila musim bunga saja, matahari terbit, matahari, sinaran matahari akan bertembung dengan CFC dan CFC akan pecah. Klorin itu akan dibebaskan. Itu kan, Semasa musim dingin, klorin itu terikat dalam CFC, tiga klorin, blurin dan juga uh, fluorin, kan? So dia bila bertiga ini, dia tidak akan menjalankan kerja untuk memusnahkan. So bila matahari terbit saja sinaran itu kena kepada CFC klorin itu dibebaskan. Bila klorin dibebaskan dia akan mencari ozon, makan ozon ataupun memusnahkan ozon. So bulan September itu musim bunga ha? pada uh, di Antartika. Okey? Sebab klorin dibebaskan apabila terdapat sinaran matahari. Bagaimana CFC hemisferia berlonggol di kutub selatan? Tadi saya sudah kata disebabkan oleh angin hemisferia. Kalau tidak ada angin memang lubang itu akan berlaku di Amerika, berlaku di Eropa. Ha? Tetapi sebab ada angin ini, CFC itu telah dibawa ke kedua-dua kutub. Apakah faktor-faktor yang menentukan taburan ozon di dunia? Satu adalah dari segi keseimbangan antara pengeluaran, pengangkutan dan pemusnahan. Bahan CFC. Ya. Ozon dibentuk di kawasan tropika dan juga ozon boleh diangkut oleh angin. Ha, semua faktor itu ha, menentukan ha, adakah ozon itu banyak atau tidak. Nomor satu, Pengeluaran CFC, penggunaan CFC oleh manusia. Nombor dua, disebabkan uh, oleh pembentukan ozon di stratosfera oleh sinarang matahari. Nombor tiga adalah oleh angin, nah, tiga faktor ini. Sekarang saya mau terangkan kenapa klorin itu begitu berbahaya uh, untuk ozon. Ya. Ozon dimusnahkan oleh tindak balas kimia dalam persamaan ini X campur dengan O3 akan pecahkan kepada dua X itu klorin kita boleh masukkan X itu Cl X tapi selain daripada klorin ada juga bahan lain yang mungkin juga boleh memusnahkan, oke? Okay? Misalnya OHNO, klorin, bromine, bromine pun boleh, ha Uh, ini contoh-contoh pemangkin X ha? kita boleh masukkan Cl ke dalam X itu Cl campur O3 ClO plus O2 dia akan menjadi klorin monoxide, ClO ha? kemudian uh, ozon itu telah dipecahkan okay. mungkin sini lebih jelas ha? Ha? persamaan atas nomor satu klorin Cl campur ozon akan membentuk klorin monoksida CLO campur oksigen so dia sudah pecahkan O3 satu ozon telah musnah betul kan? Ha, tetapi adakah klorin itu sudah puas ha, sebab memusnah satu saja tak puas sebab apa? sebab klorin CLO itu Bila sudah terbentuk, klorin terperangkap dalam CIO dalam persamaan satu, kan? Tapi CIO itu bila dia bertemu dengan satu lagi dalam persamaan dua, CIO bertemu dengan satu lagi O oksigen, dia akan bebaskan klorin itu. Klorin dibebaskan sekali lagi dan klorin menjalankan kerja lagi di atas satu. Jadi satu molekul klorin berupaya memusnahkan beribu-ribu ozon sebab dia boleh dibebaskan mula-mula ada klorin kemudian cantum jadi klorin monoksida kemudian klorin monoksida dibebaskan lagi apabila cantum dengan oksigen di, di uh, persamaan dua so persamaan satu dengan dua itu menunjukkan uh, klorin itu memang amat berbahaya ha? dia tidak puas ha? untuk memusnah satu ozon saja tapi dia akan berulang dia akan berulang sebab dia boleh dibebaskan. So dua persamaan itu harus kita uh, memerhatikan. Apakah faktor yang menentukan jumlah bahangan UV yang tiba di permukaan? Satu ialah penyerapan oleh oksigen dan juga ozon. Jika oksigen dan ozon itu menjalankan fungsi untuk menyerap UV ABC maka tidak ada UV, ABC akan tiba ke permukaan. Itu dalam keadaan yang sempurna. Yang tidak ada CFC, tidak ada klorin. Ya? Penyerapan oleh molekul udara juga boleh. Ha? Molekul udara seperti habuk, pencemeran ha? juga boleh. Awan juga boleh ha? menyerap uh, UVA yang panjang. Tebalnya atmosfera, tak? Semakin tebal, semakin banyak kekotoran, semakin banyak awan, semakin banyak molekul, uh, gas, oksigen dan sebagainya. Dan bila semakin banyak gas-gas ini, dia akan menyerap ha? lebih banyak uh, UV. Awan juga sangat penting. Ha? Lebih banyak awan, lebih banyak UV A akan diserap. Okey, ini Australia. Semakin merah, semakin banyak UE, semakin tinggi UE. Okay. Kenapa Australia merupakan uh, uh, negara di dunia yang paling banyak penduduk dia mengidap kanser kulit? Kenapa? Huh? Satu, lokasi dia dekat dengan garis lintang uh, tropika. Uh, sebahagian dari Australia itu tropika, bahagian utara dia. Bagian utara Australia itu mengalami iklim tropika. Dan iklim tropika itu memang matahari kuat. Ha? So, bila matahari kuat itu memang banyak UV akan sampai ha? ke negara itu. Nombor dua, dia terdiri daripada population atau penduduk. Hampir semua dia adalah berkulit putih. Ataupun orang putih lah. Ha? Dia, walaupun dia ada juga orang asli. Tetapi orang asli kumpulan dia mungkin tak sampai 5% pun. 95% lah daripada penduduk dia berkulit cerah yang berkulit cerah itu memang uh, mudah untuk mengidap penyakit kanser uh, kanser kulit kemudian satu lagi yang sangat-sangat penting ialah perubahan tingkah laku atau behavior daripada penduduk dia dari tahun 60-an sampai sekarang orang orang Australia suka mandi matahari, suka berenang, suka main sukan lauk sebab itu Australia adalah salah uh, sebuah negara di dunia yang paling unggul dalam berenang. kan? Berenang, banyak menang banyak medal, olympic dan sebagainya. Uh, surfing, macam-macam. Uh, so, satu lagi sebab ialah fashion. Huh? Suka pakai-pakai yang paling kurang. Ada juga koloni telanjang. Maksudnya, koloni itu kalau ada... Orang pergi sana kena buka, buang semua baju. Ha? Kita di Malaysia ni memang hmm, ha? tak boleh. Tapi di Australia memang ada, ini saya, saya sudah sensor itu. Ha? Memang ada tempat-tempat, you boleh pergi. Kita nak lawas satu negara, kita ada visa kan. Nak masuk dalam koloni, visa dia ialah buang baju. Ha? Itu ni so Dengan semua ini sebab ini adalah sebab-sebabnya kenapa begitu ramai orang mengidap penyakit kanser kulit sebab tak mau pakai baju atau pakai yang paling kurang ada bukan disebabkan oleh lubang ozon di Australia ha? ada ramai orang kata oh Australia le sangat letak dekat dengan Antartika mungkin lubang ozon berlaku dekat Antartika sebab itu ha, dia banyak ha, kanser kulit tapi sebenarnya tidak. Australia letak jauh dari Antartika. Okey, itu kesan-kesan UV ke atas kesehatan manusia. Satu, menindas sistem imun. Sistem imun ialah uh, kita punya ketahanan badan kita. So, kalau kita terlampau terdedah kepada sinaran UV ABC, sistem imun kita jadi lemah Misalnya kalau ada kawan sana batuk, tok sudah dapat. Kita punya sistem tak boleh lawan itu bakteria. Bakteria sikit saja masuk, demam. Ha? So, mudah saja jatuh sakit. Kedua, penindasan gerak balas respon. Kita punya respon dah sudah dan ini adalah satu tanda yang menunjukkan bahawa uh, kita sudah dapat. Macam uh, ahli sukan kita kata Tatuk Li Chong Wei ya. Main badminton um, Kena ada gerak balas yang sangat pantas tau Kalau tidak ni shuttlecock sudah datang orang smash Dia suruh kena badan lah kalau kita tidak cepat kan Jadi kalau Lee Chong Wei kena kepada ini Dia sudah kalah lah Mungkin boleh kalah pada Syafiq pun Sebab slow lah Orang sudah pukul shuttle Sudah kena lantai baru dia angkat racket Ada orang macam tu lah Sudah jatuh shuttle baru angkat racket Slow respond. Haa Kemudian peningkatan penyakit berjangkit, okay, disebabkan ha, ha, oleh ini kanser kulit termasuk beberapa ha, ha, istilah ha, perubatan penyakit mata khususnya katarak, tengok budak-budak di tengah itu mata dia sudah kabur, zorodoma, pigmentosum. Atau mutasi genetik, gen kita boleh mutate, ha? dan uh, itu juga boleh membawa kepada kanser dan sebagainya. Dan juga ada peningkatan lain-lain penyakit yang berbahaya yang kita belum belum diketahui lagi. Banyak penyakit sebenarnya kalau kita terlampau dedah kepada UV ini. Selain itu uh, kesan kepada manusia, kesan juga kepada ekosistem. Ha? Banyak ekosistem daratan dan juga lautan juga terus Terganggala ataupun terjejas akibat daripada uh, Terdedah kepada UV Sehingga kalau Terlampau banyak terdedah kepada UV C, B dan C uh, Dia akan membawa kepada uh, Mencacatkan tumbuhan Tumbuhan cacatlah Dia tak boleh tumbuh besar Dia cacat ha, uh, Sebahagian pokok itu uh, Mati ataupun dia tak boleh berbuah, tidak boleh berbunga, macam-macam akan berlaku. Ha? Sekiranya uh, terlampau banyak UV. Akuatik juga sangat menarik adalah uh, phytoplankton itu boleh dimusnahkan. Dan phytoplankton kita tahu ialah, ialah dalam rantai makanan dia menduduki tempat pertama dalam akuatik aqua, system. Dia macam rumput, ha? rumput di daratan tu itu rumput, lah. rumput dan daun, uh, ataupun pokok-pokok uh, yang ringkas. Yang boleh mengikat sinaran matahari dalam fotosintesis, menghasilkan karbohidrat. Kemudian, arnab makan, binatang, haiwan makan. dia So, Tempat pertama dalam sistem daratan itu, rumput dalam laut itu, akuatik ialah phytoplanetan. Dan bila phytoplanetan itu dipengaruhi, dia mati, maka uh, udang, ikan, semua tidak ada makanan. So, sistem rantai makanan di laut akan terjejas. Ha, disebabkan. So, itu sangat berbahaya Dan bila rantai makanan di laut itu terjejas, siapa lagi akan terjejas? Kitalah. Sebab kita makan banyak ikan kan? Ha. So, bila laut itu kurang makanan ikan, udang, manusia akan mendapat, dia punya kesan mikro. So, sal salah satu lagi, ialah kesan terhadap terumbu karang. Ha, terumbu karang itu sangat menarik dan juga merupakan salah satu sumber uh, pelancongan kita kan. Ramai pelancong datang, dia mahu uh, melihat ini benda ini uh, Selain itu, pelancongan Terumbu karang itu juga ialah tempat uh, Pembiakan untuk banyak udang uh, Ikan dan sebagainya uh, Tetapi bila terdedah kepada UV, lihat yang cantik-cantik Sudah jadi putih, kita panggil proses ini Sebagai pemutihan terumbu karang So, bila terumbu karang semua Macam putih, dia tak sihat lah. Tak sihat, dia mati Doktor Anissa ada kaji tentang benda ini Di Langkawi, ha? Langkawi pun kita ada banyak tempat sudah berubah Dari cantik kepada yang uh, tidak eh, Kualiti udara juga boleh terjejas juga Apabila terdapat UVABC Sebab UVABC itu merupakan salah satu uh, Perkara dalam udara yang boleh membawa Reaktif fotokimia ha? Reaktif fotokimia ialah apabila kita ada bahan pencemaran Bahan pencemaran itu kena kepada UV Dan terus akan berubah kepada bahan lain misalnya oksigen boleh terus menjadi ozon ozon itu juga bahan pencemaran sebab boleh menyerap tenaga bahangan uh, boleh menghasilkan uh, mitana, uh, VOC ma semua macam ini ha? so bahan pencemaran terus akan meningkat uh, selain itu, UE juga boleh membawa kesan buruk kepada bahan-bahan mentah seperti plastik ah plastik kalau plastik itu terlampau banyak terdedah boleh musnah juga disebabkan oleh UV ini melarutkan bahan organik dom mempengaruhi penembusan UVB ke dalam air dan jika masuk ke dalam air boleh mempengaruhi sistem akuatik langkah-langkah apa langkah-langkah yang boleh dijalankan untuk ...mengawal uh, pembocoran lapisan uzun, paling senang adalah kita mengawal CFC, kan? Uh, kalau kita mengawal penggunaan CFC dan pengeluaran CFC, kita sudah boleh uh, mengurangkan, mengawal pembocoran lapisan uzun. Dan sebenarnya dalam tahun 78 sudah ada protokol Montreal uh, di Kanada. Negara-negara uh, telah menandatangani perjanjian antarabangsa untuk mengharamkan CFC... Dan, actually pada masa sekarang, CFC sudah tidak ada di Malaysia. Malaysia adalah salah satu sebuah negara yang menyokong perjanjian ataupun protokol Montreux ini. Dan oleh sebab itu, kita telah menggunakan bahan-bahan gantian. Dalam kita punya spray, ha, insecticide. Ha, sekarang dalam itu, uh, nyamuk, ha, spray nyamuk kita pakai air. Itu kan, water-based. Kita punya buoy dalam tilam pun sudah tidak ada, ha, CFC. Kita gunakan gantian dia. Okay. Itu dari segi antarabangsa. Uh, dari segi langkah nasional, itu dari segi negara. Negara boleh menyokong Montreal Protocol, negara boleh mengharamkan bahan-bahan CFC, bromine dan sebagainya, uh, menggalakkan penggunaan penggunaan gantian, macam HCFC, ialah gantian. Uh, kita bagi cukai bebas jika orang gunakan HCFC. Tapi kalau... Uh, didapati ada kilang menggunakan CFC, kita mungkin boleh uh, mengenakan denda yang tinggi uh, ataupun uh, tidak meluluskan lesen untuk kilang itu huh? dan ada kampen nasional, ada denda, ada penjara sekiranya didapati masih menggunakan uh, CFC macam-macam uh, lah uh, uh, boleh dijalankan dalam uh, nasional dari segi individu pun nah ini merupakan yang terakhir kita juga boleh memainkan peranan salah satu ialah kita bila kita membeli barang biasanya kita beli barang itu katakan minyak wangi apa yang kita meninjau ataupun memberi perhatian satu memang kualiti dia kita suka dia punya wangi atau tidaklah lepas tu kalau kita suka Memang lepas tu kita akan lihat harga dia betul kan? Ha, kalau sangat mahal, satu ribu tak maulah kan? Satu ratus okey lah kan? Nah, tapi lepas itu tak ada tengok apa-apa lagi. Ha, itu masalah ha, orang Malaysia. Yang sangat penting sepatu ni kita lihat, kena lihat kandungan dia. Kandungan ada racun serangga atau tidak? Ada ada bahan-bahan berbahaya -bahan atau tidak? Kadang-kala minyak itu sangat kita suka, bau dia kita sangat suka. Ha, Harga pun oke, okay, tapi dalam situ ada CFC, ataupun ada racun, ada bahan-bahan uh, yang uh, bisa dan sebagainya, kita tak tahu. Tengoklah kalau ada bahan-bahan apa yang kita kena lihat. Apa yang kita minum, makan lagi teruk. Ha, kita kena lihat dalam situ ada apa. Ha, perhatikan, sebenarnya so, itu kita kena boleh menjalankan peranan kita. Um, Jangan beli membeli bahan-bahan yang ada CFC, ada bromine. Kita boleh menyokong badan-badan bukan kerajaan yang menjalankan kempen uh, Mengajak saudara dan kawan jangan beli bahan-bahan yang ada CFC. Ha? Kita sudah tahu di sini sebab kita belajar benda-benda ini kan tapi mak kita tak tahu, bapa tak tahu uh, kakak, abang semua tak tahu. Kita kena beri ha? Uh, bukan ajaran, at least beritahu lah information ha? Uh, kepada mereka. Ini bahan ini kok ...tidak baik untuk alam sekitar. Ha? So, melaporkan... ...sekiranya ada apa, kilang-kilang... ...masih gunakan CFC, kita boleh melaporkan... ...dan dan seterusnya. Okey, itu ialah tutorial untuk minggu 8... ...soalan-soalan yang penting. Kita akan beri fokus kepada... lampu ungu dan sebagainya. Jangan lupa... Uh, ...sabtu ini kita ada tutorial... ...berfokus kepada hutan, ha? hutan dengan iklim. Kita akan berbincang apabila kita tiba ke Pantai Keracut, Pantai Keracut sana ada pondok yang besar, kita akan pecah pada kumpulan. Pondok besar macam Dewan ini, ha? kita boleh uh, menjalankan ha? berbagai aktiviti di sana. So, tutorial untuk minggu 8 itu berfokus kepada ozon dan CFC. Dan nah uh, ini sudah ada dalam dropbox, ha. Sila pergi ambil dari Dropbox. Tak payah salin di sini. Okay, itu saja uh, untuk kuliah ini.